Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Halo mas bro Ketemu lagi di channelnya Lianel Saputra Minggu ini kita mancing betok mas bro nah, Sekarang kita lagi Sudah di lokasi Mancingnya cuman berdua mas bro Itu teman satunya Oke mas bro uh, Untuk mendukung channel ini Silahkan tekan tombol subscribe like and comment ya mas bro channel ini berkembang dan bisa menuju 1 juta subscriber wow. dan 4000 jam tayang wow. oke mas bro terima kasih atas dukungannya mas bro yuk mari kita saksikan mancing kita mas bro oke mas bro uh, kita sudah masang dua pancing trek mas bro, tik, mas bro, trek mas bro, tik, mas mas bro, tik, mas bro, tik, mas bro, Nih. Ah, dalamian. Gabus. Gabus. Trek Mas Bro. Gabus Mas Bro. manaan gabus Mas Bro. Nih, hmm. eh, Mas Bro, mantap Mas Bro. Kecil lagi Mas Bro. ikannya galak netel Mas Bro. Tetel, tetelin terus, umpan kita Mas Bro. Dari tadi ini Mas Bro. Tuh, netelin terus. Oke ya Mas Bro. Mungkin hari ini kita selesai buat mancingnya. Mungkin nanti suka harinya atau pas hari libur mungkin kita datangin lagi tempat ini karena sih masih penasaran tempat ini mas bro kayaknya banyak ikannya makin sore makin ganas ikannya mas bro gila mas bro dua kali strike sayangnya nggak video tadi mas bro maaf ya maaf bro oke mas bro ya mungkin besok atau lusa nanti kita mancing lagi di sini mungkin kita ambil sore-sorean lah biar ikannya mantap